Doa kasih, bantulah aku mewujudkan kasih akan dikau dengan mengasihi sesama dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Aku mengasihi engkau ya Allah dengan segenap hati, dengan seutuh jiwa, dan dengan segala kemampuan, sebab engkau adalah kasih. Bantulah aku mewujudkan kasih akan dikau dengan mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Karena dorongan kasihmu, semoga aku mengasihi Yesus putramu terkasih. Dan mendengarkan sabdanya Berilah aku rahmat supaya dapat melaksanakan perintah-perintahnya Yakni mengasihi saudara-saudaraku Sebagaimana Yesus sendiri telah mengasihi aku Semoga roh kudus yang telah kau curahkan ke atasmu menyingkirkan dari hatiku kedengkian Iri hati dan dendam Ya Bapa, semoga aku hidup dalam kasih dengan semua orang Supaya dunia mengetahui bahwa aku ini milikmu Amin Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu